karena hari weton seseorang bisa dilihat dari karakternya meskipun apa yang saya sampaikan ini tidak 100% tepat tetapi perkiraan watak yang dirunut berdasarkan weton hari kelahiran tidak bisa dianggap remeh hal ini penting karena ini merupakan warisan daripada leluhur kita terdahulu mengingat apa yang tercantum dalam perhitungan tersebut sangat penting dalam perjalanan seseorang terutama bagi orang-orang yang mau mengarungi bahtera rumah tangga. Saya lanjutkan. Nilai Neptu sendiri diawali dari yang paling rendah yaitu nilainya 7 sampai yang paling tinggi nilainya 18. Nilai yang terendah yaitu hari Selasa Wage, Neptunya 7. Dan yang paling tinggi hari Selasa Pahing neptunya 18. Nah, dari nilai neptu inilah, kemudian semua mencakup tentang karakter dan watak seseorang yang bisa diketahui. Karena semua bisa terlihat dari hari dan pasaran itu sendiri. Hari pada umumnya ada tujuh, yang dimulai dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Kemudian pasaran itu ada lima, dari Legi sampai Kliwon. Sebelum saya menjelaskan tentang Weton, sebaiknya saya akan sampaikan dulu asal-muasal asal hari dan pasaran itu sendiri, supaya lebih jelas dalam pengetrapannya. Hari dan pasaran itu awalnya dikarang oleh seseorang, seseorang Brahmana yang bernama Empurati. Empurati ini sebenarnya dewa yang bernama Sangyang Suryo, yang menyamar sebagai manusia, yang menjadi Brahmana. Hari tujuh dan pasaran limau, seperti yang kita pakai sekarang ini, pasaran limau itu dikarang lebih dahulu oleh Empu Radi Kemudian setelah tahun 288 sebelum Masehi, baru dikarang hari tujuh. Ini nanti akan saya sampaikan, jika ada kesempatan saya, dengan saya menyampaikan tentang ajaran Pranoto hari tujuh itu zaman Jawa kuno dinamakan Sabtoworo Sabtoworo ini adalah satu hari Radite. Radite itu berasal dari dayanya Sang Yang Surya atau Matahari yang sekarang namanya menjadi hari Minggu. Kemudian yang kedua hari Somo. Somo ini berasal dari dayanya Sang Yang Tondro atau Bulan yang sekarang namanya menjadi hari Senin. Yang ketiga, Hari Anggoro Anggoro ini berasal dari dayanya Sang Yang Kartiko atau bintang yang sekarang namanya menjadi Hari Selasa Yang keempat, Hari Budho Hari Budho ini berasal dari dayanya bumi atau tanah yang sekarang namanya menjadi Hari Rabu Lalu yang kelima Yang kelima ini namanya Respati Respati ini berasal dari dayanya api yang sekarang namanya menjadi hari Kamis. Yang keenam hari Sukro. Sukro itu berasal dari dayanya air yang sekarang menjadi namanya hari Jumat. Lalu yang ketujuh hari Tumpak. Tumpak itu berasal dari dayanya angin yang sekarang namanya menjadi hari Sabtu. Itu hari tujuh yang dikalang oleh Empuradi yang sekarang kita gunakan setiap harinya Kemudian Pasaran Limau Pasaran Limau itu dahulu namanya Hari Poncoworo Yang sekarang menjadi nama Pasaran Limau Pasaran Limau itu antara lain satu Hari Sri Dengan cahaya putih atau petak yang sekarang namanya menjadi nama Pasaran Legi yang kedua, Hari Brahma Dari cahaya kuning atau jenih yang sekarang menjadi nama Pasaran Pahing Lalu yang ketiga, Hari Kolo Dengan cahaya merah atau abrit yang sekarang menjadi nama Pasaran Pon Yang keempat, Hari Wisnu Dengan cahaya hitam atau cemeng yang sekarang menjadi nama Pasaran Wagi Lalu yang terakhir atau yang kelima, Hari Guru dengan cahaya manca warna yang sekarang menjadi nama pasaran Kliwon. Itulah nama-nama hari tujuh dan pasaran limo yang sekarang bisa kita gunakan setiap saat dan ini bisa ketahui asal mulanya hari dan pasaran. Kemudian pasaran yang pertama itu Legi. Dalam hitungan weton Jawa, jumat Legi memiliki jumlah neptu 11. Untuk lebih memudahkan pemahaman ini agar bisa diterima oleh para pemirsa, saya akan mengawali dari nama hari yang pertama, yaitu hari Minggu. Kemudian dari nama pasaran yang pertama yaitu Pasaran Legi. Jadi saya mulai dari hari yang keenam, yaitu Jumat Legi. Dalam hitungan weton Jawa, Jumat legi ini memiliki jumlah neptu 11 Neptu tersebut didapat dari hasil penjumlahan antara hari dan pasaran Hari Jumat nilainya 6 Pasaran legi nilainya 5 Neptu sendiri adalah salah satu indikator untuk mengetahui watak, sifat, karakter, jodoh, dan rezeki setiap weton itu setiap weton, orang yang lahir di weton Jumat Legi memiliki karakter dan kepribadian yang sangat khas. Istilahnya bisa saya sampaikan atau bisa saya sebut dengan Sanggar Waringin. Sanggar Waringin itu artinya mereka adalah orang-orang yang bisa mengayomi sesama hidup, khususnya mengayomi sesama manusia, dan bisa diandalkan kemudian suka memberi perlindungan hati mereka teduh dan kata-katanya sangat menyejukkan ini orang yang lahir di hari jumat Legi, jadi jarang sekali menyakiti orang lain orang yang lahir di hari jumat Legi memang orang yang enak diajak berteman selain itu mereka juga pinter menutupi kesulitan yang dihadapinya dari pandangan orang lain mereka sangat jarang mengeluh. Apa yang ada di depannya selalu dihadapi dengan ketabahan. Mereka juga memiliki hati yang sabar dan tidak pelit. Jika seseorang sedang kesulitan, apalagi temannya sendiri, akan segera dibantu sekuat mungkin. Sebagai manusia yang normal, orang yang terlahir di hari Jumat legi juga punya karakter yang buruk. Mereka kadang-kadang berani berlaku jahat, seperti mencuri, menipu, atau berjudi. Mereka juga hatinya mudah kecewa. Rasa was-wasnya terlalu tinggi dan gampang curiga terhadap orang lain. Rasa was-was dan curiga dalam hatinya juga acap kali muncul dalam kehidupannya. Kemudian, pekerjaan yang cocok bagi orang yang lahir di hari Jumat Legi. Untuk orang-orang yang lahir di hari Jumat Legi ini, Berdasarkan dari sifatnya tadi, pada umumnya pekerjaan yang lebih cocok adalah bekerja yang berhubungan dengan makhluk hidup. Misalnya berternak, pengumukan sapi atau kambing, atau mengelola pemancingan ikan dengan tangannya yang dingin akan berhasil jika memelihara sesuatu yang seperti saya sampaikan tadi. Dengan berbekal ketabahan yang dimilikinya saat menghadapi kegagalan, dia akan selalu tabah. Dengan modal inilah yang diperlukan: jika mereka mau usaha sendiri, rezekinya akan sangat luar biasa. Kemudian, tentang rezeki, orang yang lahir pada hari Jumat Legi. Rezekinya biasa-biasa saja, tidak lebih, juga tidak kurang Karena hari dan pasaran atau weton yang nilainya hanya 11 itu Berada di tengah-tengah, tidak kurang, juga tidak lebih dalam perhitungan weton atau neptu dan pasarannya Tetapi setelah umur 32 tahun ke atas, akan jaya nanti kehidupannya dan akan merasakan menjadi orang kaya walaupun masa kecilnya diliputi kesulitan mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang mampu mengatur ekonominya lalu tentang jodoh pinasti nah ini perlu diperhatikan bagi yang masih jomblo atau yang mem belum mempunyai pasangan orang yang terlahir di hari Jumat legi mempunyai jodoh pinasti setiap orang yang terlahir di hari dan pasarannya ketemu Neptu 10 15 seperti hari Selasa Pon nilai Neptunya 10. Kemudian rebuk Kliwon nilai Neptunya 15. Lalu Kemis Pon nilainya juga 15. Serta Jumat Wage yang nilai Neptunya 10. Neptu ini ketemu jodoh pinasti. Jodoh pinasti itu adalah yang sudah ditentukan sesuai dengan hari dan pasaran. Umpamanya, orang yang lahir di hari Jumat Legi menikah dengan orang yang terlahir di hari Selasa Pon kemudian dijumlahkan. Keduanya antara 11 dan 10 sama dengan 21. Lalu dihitung yang dimulai dari hitungan nomor satu Sri, yang nomor 2 Lungguh, tiga Gendong, 4 Loro 5 pati. kemudian kembali ke nomor 1 lagi dan seterusnya yang saya maksudkan nilai 21 tadi dikurangi 5 kelipatannya 5 lagi, 5 lagi sampai ada sisa berapa 21 ini jika dikurangi 5, 5, 5 kelipatannya jadi sisanya 1 jadi ketemu urutan yang nomor 1 yaitu Sri, Artinya perkawinan yang akan banyak mendatangkan rezeki dan dalam rumah tangganya akan menemukan kebahagiaan begitu juga dengan jodoh pinastinya. Orang yang hari lahirnya Jumat Legi dengan yang lahir di hari Sabtu Pon. Sabtu Pon Neptunya 15. Kemudian Jumat Legi Neptunya 11. Kemudian 15 Ditambah 11 menjadi 26 jatuhnya ada di hitungan nomor satu yaitu seri Mereka ini juga akan menemukan jodoh pinasti Yang akan membawa dampak perjodohannya dalam kebahagiaan Tetapi seperti yang kita lihat kebanyakan orang rezeki kebahagiaan maupun harta yang melimpah Kadang-kadang bukan menjadi ukuran orang dalam menjalankan rumah tangga Orang kaya, tetapi kehidupannya juga belum tentu, rumah tangganya tentram. Ada juga yang selalu cekcok. mungkin ini karena perkawinannya yang bukan ketemu dengan jodoh pinasti. Terus, solusinya bagaimana? Yang sudah terlanjur menikah, tetapi jodohnya bukan dengan jodoh pinasti, apakah mau pisah? Terus mencari pasangan baru yang bisa ketemu dengan hari atau weton yang masuk ke jodoh pinasti. Kalau itu yang Anda lakukan sepertinya Anda tidak menyelesaikan masalah tetapi justru Anda akan menambah masalah. Mungkin solusinya begini. Ada saran dari para leluhur dulu atau orang Jawa zaman dahulu jika mengalami perkawinan yang bukan jodoh pinasti karena mereka kadang-kadang hanya berdasarkan cinta satu sama lain mencintai pasangannya tetapi dilihat dari hari dan kelahirannya tidak sesuai dengan perhitungan dengan jodoh pinasti Solusi yang harus dijalankan yaitu harus bangun nikah Bangun nikah itu ada cara yang harus dijalankan. Caranya cari hari dan pasaran saat pernikahan Anda dulu. Umpamanya pernikahan Anda pada hari Minggu Kliwon. Usahakan setiap hari Minggu Kliwon Anda membuat bancaan atau bisa disebut dengan tumpengan. Tumpeng itu dilengkapi dengan urapan serta telur ayam 20 butir yang sudah direbus. Lalu ditaruh mengelilingi tumpeng Kemudian undang teman-teman atau sahabat Anda Katakan pada mereka kalau hari Minggu Kliwon ini Saya sedang bangun nikah Dengan tujuan agar supaya perjalanan rumah tangga Kami selalu mendapatkan kebahagiaan Seperti saat kami dahulu menikah Kemudian kalau ada teman yang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 Artinya setiap tiga minggu kliwon sekali atau 105 hari Anda bikin bancaan atau tumpengan ini mungkin ada yang tanya kenapa yang dipakai bukan tanggal masaynya yang dipakai membangun nikah itu seperti yang dilakukan kebanyakan orang orang-orang zaman dahulu itu untuk melakukan kegiatan yang sakral yang dipakai itu hari dan pasarannya bukan tanggal masainya kemudian dari mana dan apa artinya kata-kata Sri Lungguh Gendong Loropati Sri Lungguh Gendong Loropati itu dinamakan Paringkelan Somahan Paringkelan itu artinya ringkel atau apes atau naas. Di sini jika Anda menikah dengan yang bukan dengan hari jodoh pinasti tadi, maka Anda mengalami pernikahan yang naas atau jodohan yang apes. Jadi kesimpulannya dari Sri Lungguh Gendong Loropati tadi merupakan apes jodoh Anda atau apesnya dalam perkawinan Anda. Coba mari kita amati kita jumlahkan kembali Hari itu ada 7 Dimulai dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu Kemudian pasaran itu ada 5 Diawali dari Legi sampai dengan Kliwon 7 ditambah 5 sama dengan 12 12 ini kalau dalam bahasa Jawa dibilang Rolas Rolas di sini maksudnya ronglas Artinya dua orang, antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan tadi, hari dan kelahirannya disatukan dengan cara untuk melengkapi pernikahan. Itulah yang namanya ringkel somahan. Dengan tujuan supaya perjalanan hidup pengantin baru nanti dalam berumah tangga selalu menemukan kebahagiaan. Lalu, artinya seri Seri itu artinya rezeki Orang yang menjalankan perjuduan yang ketemu hitungan seri atau nomor satu Biasanya rezekinya selalu ada dan akan mengalir terus Sehingga kehidupannya akan selalu senang dan bahagia Lalu, lungguh Lungguh itu bisa kedudukan juga jabatan Atau duduk yang hanya diam saja Tetapi Jelas di sini, karena melanggar daripada angger anggar yang dimaksud. Lungguh di sini adalah diam, begegek, tidak mau bergerak, tidak mau berkarya. Selain adanya hanya males-malesan, maunya hanya duduk-duduk saja. Perjuduan yang ketemu nomor dua atau lungguh ini biasanya hanya mengharap belas kasihan dari orang lain, menjadi pengangguran yang berkepanjangan, tidak mau berusaha. Sementara pekerjaan pun juga menunggu pemberian dari orang lain. Kemudian nomor tiga jatuh di gendong. Gendong itu membawa beban. Ibaratnya, ibaratnya orang berjalan, bebannya terlalu berat. Perjujuan yang ketemu dengan hitungan nomor tiga atau gendong ini akan mengalami beban hidup yang sangat berat dan akan berkepanjangan. Lalu yang keempat, loro. Loro itu artinya sakit per Jodohan yang ketemu hitungan nomor 4 atau Loro ini Biasanya sering sakit-sakitan Kalau tidak suaminya, ya istrinya Dan itu akan selalu bergantian Ini rumusan daripada hari dan pasaran tadi Yang bukan ketemu jodoh pinasti Yang kebetulan ketemunya di Loro Kemudian yang kelima pati Pati itu artinya mati menuju pati dalam perjuduan yang ketemu hitungan nomor lima ini menjadi angger-angger atau larangan dari para leluhur kita terdahulu dan ini tidak boleh dilanggar karena kalau dilanggar bisa mati rezekinya juga bisa mati orangnya dari pihak pengantin atau salah satu dari kedua orang tuanya baik orang tua laki-laki maupun orang tua yang perempuan Inilah sifat dan perjodohan dari orang-orang yang lahir pada weton Jumat Legi. Semoga bermanfaat sampai ketemu dengan penjelasan berikutnya mengenai orang-orang yang lahir pada hari Sabtu Legi. Ikutin terus video saya ini tentang Jawa Kaperdar dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Rahayu, rahayu, rahayu sagunging dumadi. lùng lùng leng lùng lùng lùng leng lùng lùng